Shalom adik-adik terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya Nah pagi ini kakak mau temenin adik-adik untuk bersatu dan membaca firman Tuhan Bacaan Alkitab hari ini dari kejadian 28 ayat yang ke 10 hingga yang ke 15 Kejadian 28 ayat 10 sampai 15 Namun sebelum itu yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa Kita berdoa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 Bacaan kita dari kejadian buku 8, ayat 10 sampai dengan yang ke 15 yang berbunyi demikian. Maka Yakub berangkat dari Bethsheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di, di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan pakai dipakainya sebagian alas kepala lalu membandingkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia... Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaknya malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan Kuberikan kepadamu dan kepadamu keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya." Dan engkau akan mengambang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu Judul nuansa kita pada pagi hari ini yaitu Allah hadir. Aubrey sempat membeli sehelai baju hangat untuk ayahnya yang sudah tua. Tetapi beliau meninggal dunia sebelum sempat memakainya. Jadi Aubrey menyelipkan pesan berisi kata-kata penyemangat bersama selembar uang 20 dolar di kantong mantel tersebut. Lalu menyumbangkan ke badan amal. Sekitar 145 km dari tempat Aubrey, Kelly yang berusia 19 tahun tidak tahan lagi menghadapi keluarga yang bermasalah dan kabur dari rumah tanpa membawa baju hangatnya. Ia hanya punya satu tujuan, rumah neneknya yang selalu mendoakannya. Beberapa jam kemudian turun dari bis dan berlari ke pelukan neneknya. Sambil melindungi Kelly Dari tiupan angin musim dingin Dan sang nenek berkata Kita harus mencari baju hangat untukmu Di toko yang dijalankan Oleh suatu lembaga misi Kelly mencoba Sehelai baju hangat yang ia suka Saat merogoh Tangan ke dalam Saku baju hangat itu Ia menemukan sehelai amplop Yang berisi selembar uang 20 dolar dan Pesan dari Audrey, "Aubrey, Yakub melarikan diri dari keluarganya yang bermasalah karena takut akan kehilangan nyawa. Ketika Yakub beristirahat di malam hari, Allah menempatkan dirinya kepadanya dalam mimpi. Sesungguhnya, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi," kata Allah, "Yakub pun bernazar, 'Jika Allah akan...'" Memberikan kepada roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Yakub kemudian mendirikan sebuah tugu yang menamanya mesbah. Sadanya itu adalah rumah Allah. Kelly selalu membawa pesan dari obre. Dan lembaran uang 20 dolar itu kemanapun ia pergi. Benda-benda itu mengingatkan bahwa kemanapun ia pergi Allah hadir bersamanya demikian renungan kita hari ini yuk kita minta roh kudus untuk mengatakan kita dalam menjalani hari ini adik-adik mari kita berdoa kita berdoa halo bapak kami dalam kerajaan surga yang kudus kami sudah mendengarkan renunganmu pada hari ini ya bapak kiranya renungan ini dapat berguna bagi kami dalam kehidupan hari lepas hari kami ya bapak ya bapak sentahagia kami akan melakukan aktivitas kami baik baikpun sekolah, ada yang orang tua bekerja juga